semua yang masih baru atau lama gitu kan Yang sudah lama mengikuti channel saya tapi belum subscribe ya Silahkan di subscribe ya Dan juga ada fitur baru daripada Youtube Yaitu join ataupun bergabung Menjadi setelahnya supporter daripada channel Cak Mujib ini Teman-teman bisa gabung di situ Dan juga ada super thanks, ada super stiker ada juga gift teman-teman sekalian Untuk mensupport kita untuk memajukan channel ini Nah langsung saja guys, kali ini kita akan react lagi Merhaba ataupun bisa dikatakan baraan 2023 kampung parit bengkok ledang oke tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya let's go Ini baraan ini guys, istilahnya kebanyakan orang-orang Jawa juga seperti ini, ini diambil daripada tradisi orang Jawa ya guys ya, karena di sana juga yang baraan seperti ini, kata Abang Khairul Onggon semalam itu ngechat saya guys, di sini ada istilahnya chat catannya jadi saya itu diberitahu bagaimana istilahnya tentang baraan itu sendiri. Assalamualaikum cawan, assalamualaikum wabarakatuh ya kan, jadi di sini ada ngirim linknya juga guys ya. Di sini sambutan Idul Fitri sinonim dengan aktiviti balik kampung dan amalan ziarah menziarahi. Selain acara rumah terbuka lengkap dengan berbagai hidangan raya penyelenggaraan di Johor, amalan ini amalan ziarah ketika Idul Fitri turut disemarakkan dengan budaya marhaban raya. Antara tradisi masih bertahan dan kekal diamalkan masyarakat Islam negeri ini setiap kali Syawal tiba, terutama kampung serta taman perumahan. Marhaban bermaksud selamat datang atau puji-pujian dilakukan untuk memuji Allah Subhanahu Taala dan Rasul. Ia selalunya Diamalkan ketika Kerayaan atau uh, dan musim Perayaan memabitkan Acara berkunjung dari rumah ke rumah Penduduk setempat secara berkumpulan Amalan marhaban raya ini Sudah menjadi lumrah bagi penduduk kampung Selain taman perumahan di negeri Ini sejak berzaman bagi Menyemarakkan sambutan syawal budaya marhaban Ini juga masih populer Di batu pahat muar Johor seperti itu guys ya Masya Allah Budaya raya marhaban di dua daerah berkenaan digelar sebagai baraan dalam kalang masyarakat Jawa bermaksud berjalan atau ziarah ramai-ramai dalam kumpulan pada hari raya disemarakan dengan marhaban. Seperti itu guys ya. Jadi Masya Allah Abang Khairul Onggon ini sudah memberikan penjelasan kepada saya bahwasannya dari masyarakat Jawa seperti itu dan juga istilahnya berawal daripada kata marhaban seperti itu yaitu memuji Allah dan juga Rasulullah SAW dengan Awas, seperti yang kita lihat uh, di video ini, guys. Bisa, bisa. niga ajarkan anak-anak budak-budak ya. Ya <Sing> Di setiap rumah seperti ini ya guys, Masya Allah, keberkahan ini, ya di pemendangkan salawat, ya, puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW, Allah Akbar. seperti ini guys tapi di acara Maulid Nabi Muhammad SAW perbuatan. Mohon juga dihalalkan apapun juadah yang termakan dan terminam oleh kami yang menjadi hak tuan rumah. sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim <Sessizuk> Alhamdulillahirrahmanirrahim <Sessizuk> sidin Muhammadin wala alihi wasohbihi ajmain ya allah kami mohon pada berkatilah keluarga dan keluarga-Nya usia mereka dalam iman amin rezeki yang halal jauhkan mereka daripada rezeki yang haram amin dan mereka serta sempurnakanlah niat baik mereka dengan keberkatan bulan Syawal ini amin. ya allah Sejahterakanlah hidup kami Amin. Panjangkanlah umur kami Berilah kesehatan kepada kami Amin. Berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami Amin. Dan dorongkanlah hati kami Agar setelah berpegang teguh dengan ajaranmu Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari marah bahaya Dan berkudahkanlah segala urusan kami di dunia ini Botongkanlah kami dalam kalangan orang-orang yang berjaya dan berbahagia hidupnya Amin. di dunia dan di akhirat Amin. Rabbana adina fi hasanah wa fil akhirah hasanah wa kina azabannan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam Amin. walhamdulillahi rabbil alami Amin ya MashaAllah Makan dulu dalam malam itu ais krip Ais krip ya guys, so Masya Allah, Masya Allah. guys. Masya Allah tradisi seperti ini ya di Jawa pun ada seperti ini guys. ramai-ramai rame dapat di hari satu hari ini dua hari yang ini saya bagi pihak. Semua mengucapkan berita menjawab, terima kasih di atas kehadiran rombongan marhaban Kampung Mariri dan dengan penuh jutaan harapan agar program ini akan berpanjang sehingga ke hari raya Kido. Amin. Untuk tujuan hajat mulai. Saya sebagai turmat sedia memaafkan apa juga kesalahan yang telah dilakukan terhadap keluarga kami Dan sedia menghalalkan apa juga barang yang termakan dan terbinuh Dan seterusnya saya mengingat ruang juga memohon dan kemaafan Sekiranya kami melakukan kesalahan terhadap harumkan harapan semua Dan mohon menghalalkan apa juga yang termakan dan terbinuh dengan Harapan ya eh, Semoga uh, Dapat berdoakan saya Supaya saya Agar dapat sembuh Seperti sedekan Amin Masya Allah uh, Sihat baju Saya Rawatan saya ini saya lagi Masih banyak lagi rawatan uh, Itulah uh, Saya memohon kepada uh, Adi rumpungan semua Semoga dapat berdoakan saya, saya Doakan saya ini Baik-baik Kita eh. doakan semua guys ya sebuah program mara khabar. Kalau uh, tema perspektif pada rumah wasuh, insya-Allah kalau basuh, kita rumah wasuh tentunya di rumah wasuh kan. Kemudian kita akan seterusnya uh, pada rumah awak dia di lebuh merintis untuk menjadikan makanan yang agak terlaku dan menjadi kreatif di rumahnya awak dia. Kemudian kita akan bersambang uh, subuh di surau. Masya Allah Masya Allah Ini suasana kampung Apa ya Parit Bengkok guys ya Oh ada paritnya Bengkok juga tuh paritnya Masya Allah Seronok guys Allahu Akbar Seperti ini ya Suasana-suasana suasana sana Kalau hari raya Ternyata Ya kalau saya di sana mungkin kultur shock banget sih, istilahnya seharian gitu, nggak balik rumah tapi muter seluruh kampung yang ada di situ, seluruh rumah yang ada di situ. Allah akbar. Ya kapan lagi guys? Istilahnya kita uh, mau apa namanya ya berjumpa dengan tetangga kita gitu kan kadang uh, dengan kita istilahnya pulang kampung itu memang rencananya memang seperti itu. Kalau ketemu keluarga dan saudara, saudara juga gitu kan dan juga istilahnya kesempatan setahun sekali juga gitu untuk kumpul rame-rame ya kan bersama teman sahabat kecil. Nah, seperti itu, guys. Ya, ketemu istilahnya anak beranak, deh, kan? Ya, nah, ketemu dengan kawan-kawannya juga, kan? Allah seronok, seronok betul, lah. Nih, masya Allah. Tapi di sana luas-luas, ya, guys. Tanah-tanahnya itu luas-luas, ya. Ini, wah, mobilnya banyak banget. Ini pasti ramai keluarganya, nih, guys. Balik kampung semua ini. Oke, jam 6 petang ini program berakhir di rumah Enci Zaini Razikin Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya Dari channel Azizan Arifin Abang Azizan ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Saya taruh linknya di bawah ya guys Tonton full videonya agar supaya Channel Abang Azizan ini berkembang lagi Mungkin dia akan menyajikan vlog-vlog ya kan Coba kita lihat channelnya guys Masih 8 subscriber ya guys ya Kita bantu Abang Azizan ini Agar supaya lebih bagus lagi channelnya ya teman-teman sekalian Dan ini baru aktif ya guys sudah 3 tahun ternyata beliau ini off seperti itu oke okay guys dan itulah tadi ya baraan yang dilakukan di kampung parit bengkok seperti itu teman-teman dan rata-rata katanya itu memang banyak keturunan keturunan daripada jawa jadi jawa itu tidak hilang identiknya seperti itu teman-teman jadi identitas daripada jawanya itu masih ada jadi mungkin dari istilahnya pendatang pertama sampai sekarang dan sampai akhir hayat insyaallah Dilakukan istilahnya acara seperti ini, satu Syawal mungkin juga istilahnya di sana di Malaysia. Ketika acara Maulid Nabi juga seperti itu. Ketika istilahnya juga ada kelahiran anak juga seperti itu. Marhabanan bisa dikatakan seperti itu, guys. Ya, sangat seronok sekali, dan itu hampir sama dengan di Indonesia juga, guys. Ya, apalagi di kampung-kampung Jawa itu pasti ada seperti itu. Alright, guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Belum telat ngucapinnya belum sebulan kan Karena di Malaysia itu kan raya satu bulan Saya ucapkan selamat raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Dan itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Jangan lupa tonton video saya yang lainnya Karena banyak banget video saya yang menarik Video saya tentang banyak hal ya Berkenaan dengan Malaysia juga Indonesia Seperti itu Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Dan ya saya ingatkan kembali buat teman-teman sekalian saya ada channel kedua, yaitu Cak TV. Di sana ada beragam juga video yang saya tonton ataupun react seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> It's in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like rearrange.